Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Setiawan NPM 1913025021 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Keamanan Sistem Komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Rangga Firdaus M.Kom. Di sini merupakan tugas yaitu 10 software keamanan sistem komputer. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu Windows Security, Nmap, AVG, Avast, Adware, Wireshark, Zemana Anti Malware, Kaspersky Doctor, KeyPass, Advanced System Care. Yalah yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai software yaitu Windows Security. Sesuai dengan namanya Security yang berarti keamanan. Windows Security ini merupakan bagian dari aplikasi keamanan dari Windows atau antivirus dari Microsoft. Aplikasi ini sudah terpasang sejak sistem operasi Windows itu terpasang atau diinstal. Windows Security menjadi aplikasi bawaan sekaligus fitur dari OS Windows. Aplikasi ini juga digunakan untuk menangkal dan melindungi komputer dari berbagai serangan virus yang berbahaya. Pada setelan default, Windows Security ini sudah otomatis aktif atau berjalan saat komputer dinyalakan Jadi meskipun tanpa mengaktifkan aplikasi ini sudah otomatis aktif Hal tersebut guna untuk melindungi komputer saat digunakan untuk berbagai aktivitas Di sini eh, merupakan tampilan dari Windows Security Di sini ada menu di bagian home yaitu virus and threat protection, Akun protection, file, firewall, and network protection App and Browser Control, Device Security, Device Performance Health, Family Option, dan Protection History. Di sini untuk Virus Entry Protection mendukung antivirus dari pihak luar seperti Avast dan AVG. Di sini untuk melakukan scan tinggal... Klik quick scan atau pilih scan option. Di sini juga terdapat virus entry protection settings, virus entry protection update, dan ransomware protection. Jadi dari Windows security ini mendukung bahwa dia bisa melindungi dari ransomware. Selanjutnya adalah akun protection. Di bagian akun protection ini dia melindungi akun dari Microsoft itu sendiri. Mulai dari Windows Hello dan Dynamic Locknya. Selanjutnya adalah pada menu firewall and network protection, dia melindungi yaitu domain network, private network, dan public network. Selanjutnya adalah app and browser control. Di app and browser control ini merupakan reputation based protection, yang artinya this protection, your device in the malicious of protection, unwork, app, file, and website. Selanjutnya juga memiliki proteksi yaitu exploit protection, khusus untuk Windows 11 sendiri. Selanjutnya adalah device security. Nah, di device security ini terdapat 3 fungsi utama yaitu core isolation, security protection atau security processor dan secure boot. Dan yang terakhir di sini untuk device performance and health mensupport yaitu health report mulai dari store capacity, battery life, app and software dan Windows time service. Selanjutnya juga terdapat menu yaitu Family Option. Di sini berfungsi sebagai parental control, yaitu help protect your kids online, set good screen time habit, keep a track for your child digital life, and let your kids buy upgrades, apps and games. Dan yang terakhir itu adalah protection history atau history dari keamanan Windows itu sendiri. Perbedaan dari Windows Security dan Windows Defender sendiri sama-sama e, memiliki fungsi utama ya yang hanya e, untuk membedakan saja dari Windows Security ini digunakan pada Windows 10 dan Windows 11 sedangkan pada versi Windows 8 ke bawah yaitu adalah Windows Defender. Selanjutnya adalah aplikasi kedua atau Nmap. Sini saya buka aplikasi Nmap. Dan berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Nmap. Aplikasi Nmap sendiri atau Network Mapper. Atau yang biasa disebut juga dengan Nmap ini adalah sebuah tools yang dapat digunakan tanpa berbayar atau open source. Nmap juga sendiri memiliki peran penting dalam audit dan juga eksplorasi yang berkaitan dengan keamanan jaringan. Nmap diciptakan oleh seorang yang bernama Gordon Leon atau dapat juga dipanggil juga dengan Fridor Farakovich pada tahun 1997, tepatnya pada bulan September. Ia merupakan seorang ahli yang menekuni bidang komputer Terutama keamanan komputer dan programmer open source Serta ahli sebagai penulis Di samping pengembang NMAP juga Ia mendirikan net Project Dari ZenMAP sendiri ini berfungsi sebagai Untuk memeriksa jaringan Untuk melakukan scanning atau pemindahan pada port jaringan NMAP juga berfungsi sebagai discovery vulnerabilities and version detection Di sini ada menu Scan, Tools, Profile, dan Helps. Di sini untuk melakukan scanning sebuah web server, di sini bisa masukkan yaitu Target. Misalnya di sini saya akan melakukan Target untuk www.ui.ac.id. Kemudian pada Profile di sini saya klik saja Quick Scan, kemudian klik Scan. Kemudian tunggu beberapa saat untuk melakukan scanning dari server tersebut. Di sini akan tampil uh, scanning port atau port yang open dari server ui.ac.id. Di sini ada dua. Kemudian untuk port atau hostnya ini ada dua tadi. Port 80 dan port 443. Selanjutnya untuk topologinya sendiri seperti pada gambar di sini muncul yaitu localhost ke www.ui.ac.id dengan IP yaitu 153.118.24.7. 175 dan untuk host detailnya seperti ini state-up open port 2 filter port 98 kosport 0 scan port 100 dan untuk address-nya seperti tadi yaitu 152.118.24.175 selanjutnya software yang akan saya bahas yaitu dari AVG di sini saya akan buka AVG terlebih dahulu. AVG Antivirus Free. AVG sendiri ini merupakan sebuah program antivirus dari AVG Technologies, sebuah penyedia antivirus asal Ceko yang diberi, yang dibeli oleh perusahaan antivirus asal Ceko pada tahun 2016 yaitu Avast Software. Avast Software sendiri juga merupakan program antivirusnya sendiri. Avast Antivirus atau AVG juga menjadi terkenal karena menyediakan pemindai virus yang sangat cara gratis sebagai bagian dari Windows Vista Security Center. Alhasil banyak orang yang dulu pernah menggunakan program antivirus gratis ini milik AVG. Di sini terdapat beberapa protection untuk basic protection yaitu adalah komputer, stop the real times dan web and email. Untuk full protection yaitu seperti hacker attacks, privacy dan payment. Ini untuk versi premium untuk versi free yaitu di basic saja yaitu komputer protection seperti file shield, behavior shield, ransomware protection dan network inspector. Dan untuk web and email ini untuk difference against web and email threats yaitu web shield, email shield dan iceng e firewall serta hack alerts. Di sini untuk Melakukan run smart scan, tinggal klik run smart scan pada bagian bawah. Di sini saya close. Saya akan membahas selanjutnya yaitu dari software AVG. Di sini yaitu petikan AFAS atau AFAS Free Antivirus. AFAS Free Antivirus sendiri merupakan sebuah program aplikasi keamanan yang berguna untuk membersihkan virus atau antivirus. Versi terbaru program ini yaitu adalah AvaS Free Antivirus 7. Kemudian e, dirilis pada tanggal 21 Agustus 2021. Kemudian untuk software AvaS sendiri ini dibuat dan dikembangkan oleh AvaS Software AS. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada ketersediaannya dalam berbagai platform sistem operasi dan kelengkapan fitur keamanan yang ada. Fitur yang terdapat pada versi gratis ini antara lain yaitu seperti antivirus dan anti spyware, anti rootkit dan proteksi untuk file web, email, peer to peer, script, jaringan dan lainnya. Kemudian untuk program Avast Free Antivirus ini juga banyak diaplikasikan dan digunakan oleh berbagai kalangan dari pengguna komputer. Dan nah, di sini untuk tampilan utamanya yaitu all your shit are turn off yang artinya avas ini mati. Kemudian untuk menghidupkannya tinggal click turn on. Maka di sini this computer is protected. Di sini ada menu protection. Di sini nah, tadi ada beberapa menu untuk yang very free yaitu ada virus scan, core shield, quarantine, network inspector, ransomware kit, kemudian firewall. Kemudian untuk di sini terdapat remote access shield, real site, dan sandbox sini untuk tampilan virus scan yaitu ada beberapa opsi scan yaitu scan full scan dari semua aplikasi atau semua file yang ada di komputer kemudian target scan untuk beberapa folder saja kemudian untuk boot time scan ini untuk men scan dari boot Windows itu sendiri dan untuk custom scan ini sesuai dengan keinginan dari pengguna tersebut selanjutnya untuk cursor di sini ada perlindungan yaitu file shield, behavior shield, web shield, dan mail shield. Kemudian ada quarantine. Nah, quarantine ini sendiri biasanya untuk mengkarantina file-file atau virus yang membahayakan day komputer. Maka oleh antivirus avas ini akan dimatikan. Selanjutnya untuk network inspector ini yaitu untuk men scan vulnerabilities and potential strange Piggybacking on your network. Next yaitu ada Ransomware Shield. Ini melindungi uh, ransomware and untrust apps for chain deleting or holding your personal photos and file hostage. Selanjutnya ini yaitu adalah firewall. Ini untuk melindungi dari ke jaringan komputer itu sendiri. Ini untuk remote access, real site dan sandbox merupakan vi dari versi pro nya selanjutnya untuk privacy di sini ada hack alerts password protection webcam shield sensitive data shield dan data shader nah untuk hack alerts ini untuk melindungi akun yang dari komputer selama dua seharian full atau 24 per 7 selanjutnya ada menu performance di sini ada menu untuk don disrupt mode dan juga software update. Selanjutnya saya akan membahas mengenai software yaitu AdGuard. Sini klik start kemudian ke aplikasi yaitu AdGuard. Dan berikut ini adalah tampilan awal dari software AdGuard ini. Jadi software AdGuard ini adalah berfungsi sebagai mengembangkan pemblokiran iklan dan perangkat lunak perlindungan privacy. Beberapa produk Edward adalah open source, beberapa gratis, dan beberapa juga shareware. Aplikasi DNS Edward ini mendukung Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, dan juga iOS. Edward juga tersedia sebagai ekstensi dari sebuah browser, misalnya browser Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Edward sendiri ini didirikan pada tahun 2009 di Moskow. Pada tahun 2014, perusahaan ini didirikan di zip terus dan kemudian memindahkan kantor pusatnya ke sana. Nah, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi atau software AdWords ini. Di sini ada protection is enable, enable three filters. 129.000 roles. Kemudian di sini ada menu setting, di sini untuk setting. Dari aplikasi mulai dari language, tema, dan lainnya. Kemudian di sini ada ad blocker untuk memblok iklan yang ada di komputer, kemudian sheet mode, browsing security, DNS protection, parental protection, browser assistant, extension, dan juga network. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dari aplikasi WireShark. Kita buka software WireShark. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari software uh, Wireshark Network Analyzer. Jadi, fungsi aplikasi ini digunakan untuk melakukan analisis dan pemecahan masalah pada jaringan. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada jaringan, Wireshark ini juga merupakan program untuk menganalisis jaringan yang sangat populer saat ini. Nah, aplikasi Wireshark juga sendiri merupakan salah satu dari tool Network Analyzer yang biasa digunakan oleh Network Administrator pemecahan masalah jaringan, analisis software, dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan. Fungsi aplikasi Wireshark ini yang cukup banyak, namun anehnya program ini kebanyakan dikenal bukan sebagai fungsi untuk melainkan, karena digunakan untuk keperluan hacking pemula. Di sini ada tampilan-tampilan Welcome to Wireshark, di sini ada Local Area Connection, atau koneksi yang terhubung dari komputer ini. Di sini saya coba tadi dari file Wi-Fi kemudian klik panah. Dan di sini maka akan tampil source-source dari protokol jaringan yang ada di komputer ini melalui Wi-Fi. Biasanya ini digunakan untuk melakukan hacking oleh pemula. Di sini akan tampil time, source, destination, protokol, plank, dan juga info dari setiap IP address yang terhubung di komputer ini. Kemudian, di sini saya stop cancel. Maka, di sini akan tampil berbagai kode yang biasa digunakan untuk melakukan hacking oleh pemula. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Zemana Anti Malware. Di saya buka Zemana Anti Malware. Kemudian klik yes. Ini end saya Dan di sini merupakan tampilan dari Zemana Anti Malware Premium. Nah, Zemana ini dibuat oleh produsen antivirus asal Turki yang menyediakan alamat Alat antivirus dasar untuk Android dan juga untuk PC Interface yang pengguna tentu saja tidak menakutkan, Tetapi peringatan yang tidak terlalu tinggi dalam menjaga eh, sebuah device Agar tetap terlindungi dari daftar ancaman keamanan cyber yang terus berkembang saat ini Fungsinya sebagai keamanan dan dilengkapi dengan pemindai antivirus Dengan dua mode pemindaian cepat dan juga pemindaian yang lengkap Nah di sini di bagian home ini untuk scan smart and deep di sini juga terdapat ransomware and real time protection dan browser cleanup di sini ada quarantines untuk kuarantina dari virus kemudian whitelist untuk melist meng atau mengallow sebuah file boleh berjalan di komputer kadang ada beberapa aplikasi yang padahal itu bukan virus, tetapi dideteksi sebagai virus. Begitu. Dan untuk fiturnya itu, selain whitelist ada reports atau laporan. Dan juga terdapat setting di sini seperti setting general, language, scan, untuk scan quarantine or delete, dan juga check update dan about. Selanjutnya di sini akan membahas yaitu carries, doctor sini kemudian klik yes welcome to Carish Doctor di sini merupakan tampilan dari Carish Doctor 2022 nah di sini ada mode yaitu real time mode dan juga classic mode ada beberapa interface nah Carriage Doctor ini merupakan aplikasi pemeliharaan komputer yang sangat lengkap dan canggih. Ia juga mampu mencegah Windows Crash secara real-time dan meningkatkan kinerjanya. Di samping itu juga ia dapat memperbaiki kesalahan registry dengan aman pada sistem Windows itu sendiri. Aplikasi ini secara otomatis mendeteksi setiap masalah pada sistem operasi Windows dan merekomendasikan perbaikannya. Pembersih sistem secara maksimal dilakukan penyeluruh dan aman, misalnya menghilangkan sampah digital yang menumpuk sehingga efisiensi komputer Anda meningkat dengan baik. Di sini ada beberapa mode yaitu real-time mode dan juga pada work mode yaitu classic mode. Perbedaannya yaitu pada real-time mode ini automatic with Windows and work in the system background. Jika classic mode ini, user start in the application and works with it manually di sini ada juga tipe dari interface dan juga language-nya kemudian next nah di sini adalah tampilan awalnya ada pada bagian main di sini ada apps live optimizer disk optimizer error repair pc protection dan pc control di sini pada maintenance di sini ada full scan clean And junk files, custom diagnosis, solving PC problem, Windows Speaker, software update, Windows Driver, kemudian pada optimizer di sini ada getting recommendation, set startup optimizer dan optimizing to service dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa yang memiliki tanda seru yaitu pada startup optimizer di sini saya akan coba. Kemudian pada optimization of service di sini untuk service-service yang ada di komputer itu sendiri. Ini ada beberapa rekomendasi yang disarankan oleh Caris Doctor untuk PC yang saya gunakan ini. Di sini adalah eh, mendisable Windows error reporting service, disable out table on MS DOS dan lain-lainnya kemudian ada hardware monitor di sini statusnya yaitu excellent kemudian pada prosesor temperaturnya di sini 54 derajat celcius dan untuk HDD di sini dengan suhu yaitu 37 derajat celcius selanjutnya pada statistik and report di sini ada report reportase dari PC Kemudian program setting di sini ada setting general, interface, update, hardware monitor, dan lain sebagainya. Di sini untuk menu tools yang bisa kita gunakan untuk mendukung kinerja dari dan keamanan sistem komputer yang kita gunakan. Selanjutnya sini saya akan post terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kipas. Ketik pada kipas di start. Two. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari KeePass. KeePass Password Safe ini adalah sebuah pengelola kata sandi sumber terbuka atau open source dan juga gratis terutama untuk Windows ini. Ini secara resmi mendukung sistem operasi macOS dan Linux melalui pengguna Mono. KeePass ini menyimpan nama pengguna, kata sandi, dan bidang lainnya termasuk catatan berupa blob bebas dari file dan lampiran file dan file terenkripsi. File ini dapat dilindungi dengan kombinasi kata sandi utama, file kunci, dan detail akun Windows saat ini. Secara default, database kipas disimpan pada sistem file lokal dan berlawanan dengan penyimpanan cloud. Siapa ada File group, entry, find, new, tools, and help. Selanjutnya ada yaitu software yang terakhir adalah Advanced System Care. Di sini Advanced System Care. Nah berikut ini adalah tampilan awal dari Advanced System Care. Jadi software ini sendiri adalah termasuk yang sangat membantu dalam pembersihan dan keamanan komputer, pengecekan suhu, CPU, RAM, dan juga bisa melihat software yang aktif dan juga tampilan visual yang cukup menarik. Ini juga merupakan sebuah... Advanced System Care tetapi ada juga versi lainnya yaitu Advanced System Care Security yang hampir sama terus. Tapi menurut saya lebih bagus untuk uh, versi Advanced System Care versi 15 walau di sini free. Di tampilan awal di sini ada menu scan yaitu ada AI mode dan manual mode. AI mode sendiri adalah uh, sistem dari kecerdasan Advanced System Care untuk merekomendasikan scanning pada komputer. Untuk manual mode ini uh, Sesuai keinginan kita, misal kita hanya ingin men-scan yaitu Privacy Sweep, sistem Optimizer, Antivirus Protection, Spyware, dan lain-lainnya. Kemudian pada menu Speed Up, di sini ada beberapa uh, rekomendasi. Di sini ada tertulis, Your PC is not an top performance. Di sini disarankan untuk menghidupkan. Turbo Boost, kemudian ada Startup Optimizer, Hardware Accelerator, Di sini 25 outside driver, install driver boost to update and then mark Di sini ada beberapa driver yang disarankan untuk dilakukannya update dari PC yang saya gunakan saat ini. Selanjutnya ada app our Extension cleaner, di sini ada sebelah extension unfold, install iObit, uninstaller to uninstall, C, once for smoother browsing, kemudian ada menu real time, zone up, dan more optimizer tool. Selanjutnya ada menu protection, nah di sini untuk memproteksi dari komputer ini yaitu sistem protection, privacy protection. Browser Protection dan Security and Repair Tools. Pada sistem protection sendiri terdapat protection yaitu Avast, Antivirus dan Windows Firewall. Kemudian pada kemudian pada Privacy Protection di sini ada Access Protection, Finger Spin Protection dan Anti Tracking. Pada Browser Protection di sini terdapat Email Protection, Ad Removal, Surfing Protection dan Homepage Advisor selanjutnya pada security and repair tool ini folder protect your PC fix system issues and, dan lain-lainnya di sini untuk software update yang bisa kita update secara langsung melalui software Advanced System Care di sini ada beberapa software yang disarankan untuk diupdate yaitu Git Google Chrome Internet Download Manager WinRAR Zoom dan Microsoft Edge di sini saya coba update dari Zoom. Nah, di sini yaitu untuk fitur Pro. Dan menu yang terakhir yaitu Action Center. Di Action Center ini ada beberapa program dari Advanced System care yaitu seperti VPN Service, kemudian ITOP Private Browser, Screen Recorder, Driver Updater, Top Data Protect Recovery, kemudian item data recovery, malware protection, program uninstaller, Disk operation, iPhone manager, dan juga game boost. Nah, di sini juga untuk iPhone manager, jika kita memiliki handphone yaitu berupa smartphone Apple atau iPhone bisa digunakan untuk transfer data, clean, dan boost your iPhone. Di sini untuk fitur free-nya, dia mencangkup yaitu Ultimate to PC tune-up. Nah, untuk versi Pro-nya ini, dia memiliki aktivasi yaitu untuk Ultimate PC tune-up, Advanced Network Protection, Optimizer, Deep and Automatic PC Cleaning, One-Click Software Update, dan Full Privacy Protection. Karena ini versi free, saya hanya bisa melakukan scanning, Speed Up Protection, dan Software Update Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.